Kenikmatan sambal itu terasa kan setelah muncul pedasnya. Ya? Nah ini juga sama nih. Jadi cara memahami hidup itu sederhana. Begitu saja gitu. Kalau kita mau naikkan levelnya, kita harus sadar akan menghadapi tantangannya. Dan kenikmatan di level itu bisa dirasakan ketika telah melewati tantangannya. Ya sama saja.